budoyo rahayu sagung dumadi kal singger mir miring sambikolo jumpa lagi bersama kami spiritual terkutut putih di channel the SPP TV channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 Jawa dalam kepercayaan Jawa, arti dari suatu peristiwa yang terjadi pada hari tertentu dapat diramalkan dengan menelaah saat terjadinya peristiwa tersebut dalam suatu siklus hari dalam kalender tradisional. Dasarnya adalah moto ingwasito yang berarti. Membaca kejadian dari fenomena atau tanda-tanda alam yang telah terjadi sebagai panduan untuk memahami situasi peristiwa yang akan terjadi. Ingatan-ingatan tersebut kemudian dicatat ketika orang mulai mengenal tulisan. Catatan-catatan fenomena alam yang Polanya telah diuji berulang-ulang, secara empiris, kemudian ditata menjadi suatu sistem penanggalan. Salah satu contoh dari metode peramalan ini dapat ditemukan dalam sistem perhitungan neptu pada hari kelahiran Jawa yang disebut weton. Ada beberapa versi dalam perhitungan Nebu Beton Jawa Antara lain, Pancasuda, Sabtawara atau Pancawara, dan Kamaroka Leluhur kita percaya bahwa hari di mana seorang anak dilahirkan Akan membawa pengaruh pada sifat, karakter, dan jalan hidup Anak tersebut, weton Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12 Dengan memiliki neptu tersebut, maka weton ini memiliki beberapa kegenawaan dalam hal karir, watak, rezeki, maupun cinta. Doro yang terlahir pada hari Kamis maka patut menyimak ulasan berikut ini.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 Kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak kami Swaggy di dalam kehidupan nyata secara umum di sini, weton tersebut memang punya watak yang cukup baik hati. Namun, meskipun begitu, mereka keras kepala dan mudah sekali marah. Tapi semua kekurangan tersebut ditutupi oleh sifat mereka, yaitu bertanggung jawab dan juga tahan hidup. Menderita, tahan dalam hidup, menderita ini maksudnya yaitu mereka mampu bersikap tabah dan kuat di dalam kesederhanaan, atau bahkan hidup sengsara. Weton dari Kamis Wage juga dikenal sebagai seseorang yang. Diam, namun pemberani. Sepintas lalu, mereka tampak seperti orang yang angkuh. Ketika mereka telah menginginkan sesuatu, maka mereka akan mengejar hal tersebut, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalami setiap langkah. Perlu diketahui, weton yang satu ini sangat tidak menyukai orang-orang yang kurang menghargai karya dirinya. Karir Kamis Wage di dalam hal karir weton Kamis Wage. Baik itu mereka yang pria maupun wanita, sangat pandai dalam mencari sandang pangan. Atau dalam istilahnya, di sini mereka pandai sekali mencari uang dan menyimpan uang tersebut. Namun sisi negatifnya, yaitu di dalam karir mereka mudah sekali terhasut, tergoda, dan dibohongi oleh orang lain. Di dalam menyelesaikan pekerjaan Yang dibebankan pada dirinya Watan tersebut Memang dikenal begitu tangkas Dan gesit Watan ini Memang sangat cocok Jika mereka Meniti karir Sebagai orang Karyawan atau pegawai Di sebuah perusahaan Karena kegesitan Yang mereka miliki Akan membuat atasan jadi begitu menyukai mereka. Namun sebaiknya, Doro yang kebetulan lahir dari Kamis Wage perlu sedikit berhati-hati agar tak mudah terhasut. Baik itu oleh rekan sekantor ataupun orang-orang lain yang merasa iri kepada Doro. Cinta Kamis Wage. Jodoh untuk weton Kamis Wage yaitu mereka yang memiliki neptu weton 9, 10, 11, 14 maupun 16. Secara keseluruhan di sini terkait mengenai hubungan asmara atau cinta dan juga keharmonisan pasti akan sangat dipengaruhi oleh dinamika atau lika-liku dari kehidupan. Namun, menurut pribun Jawa, memang weton kamis ini akan sangat cocok sekali jika mereka disandingkan dengan neptu weton yang sudah dijelaskan tadi. Perlu diingat, bukan berarti ketika berjodoh dengan neptu dengan jumlah selain yang sudah disebutkan, mereka tidak akan bahagia. Rezeki Kamis Wage untuk permasalahan rezeki sendiri, weton Kamis Wage menurut primbon Jawa kuno, aspek tangannya berada di arah timur, sedangkan untuk aspek san. Dangnya sendiri berada di arah barat. Mereka yang terlahir pada hari Kamis Wage memang dikenal pandai sekali dalam mencari uang, baik itu mereka yang berkelamin laki-laki ataupun wanita. Namun, di antara keduanya tersebut, yang paling pandai yaitu mereka yang lahir pada weton Kamis Wage dan berkelamin wanita. Jika weton Kamis Wage menyisakan seorang pasang yang tepat dengan perpaduan neptu sesuai dengan tribon Jawa, maka kehidupan rumah tangga mereka akan sangat bagus, terlebih lagi dalam hal ekonomi. Namun, sebaliknya, jika ternyata mereka yang lahir pada hari Kamis Wage memperoleh jodoh yang kurang tepat, maka di dalam hubungan rumah tangga mereka akan seringkali dipengaruhi dengan banyak masalah dan cobaan yang bertubi-tubi. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberi komentar dari membagikannya ke komunitas Gorog dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu sakung gumati, kasih repeto nir ing